Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal koir, kaifah haluka, wa kaifah haluki. Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah. Anak-anak kelas 6 kita berjumpa lagi dengan materi bahasa Arab. Untuk kali ini kita akan membahas visa hati dua atau di teras dua. Nah sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim. Dalam materi fisah hati yang kedua kita akan mempelajari yang pertama ada mufrodat atau kosakata, yang kedua ada isim kata ganti, dan yang ketiga ada filal Mudore atau kata kerja. Kosakata yang pertama adalah Syamsun Syamsun artinya matahari. Kosa kata yang kedua: samaun, samaun artinya langit. Nahlun, nahlun artinya lebah. Warokun, warokun artinya daun. Saka selanjutnya: hawaun, hawaun artinya udara. Guru roh.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 Dan materi yang terakhir yaitu fi'lul mudore Ada yang tahu apakah maksud dari fi'lul mudore Fi'lul mudore artinya kata kerja Yaitu kata kerja yang dilakukan sekarang atau biasanya Nah di sini kita lihat setelah kita belajar domir tadi Kita akan mengetahui perbedaan dan penggunaan dari fi'lul mudore ini Yang pertama ada huwa Kita lihat pada kotak Hua memiliki arti dia Nah, jika fi'lul mudarek dari huwa Maka diawali dengan huruf ya Kemudian jika hia yang artinya dia perempuan Maka awalan huruf fi'lul fi mudarek yaitu ta Dan jika anta kamu laki-laki awalannya memakai ta Sama seperti hia Jika anti kamu perempuan awalannya memakai ta Dan belakangnya memakai ya dan nun Sedangkan jika Ana, yang artinya "saya", memakai Hamzah di depan kata. Kemudian, jika "nahnu", kami atau kita di depannya menggunakan "nun". Nah, mari kita lihat pada contoh. Pada contoh yang pertama, ada kata "ya malu" nah, untuk kata "hua", untuk "domir hua", kata kerjanya "ya malu" diawali dengan "ya". Sedangkan jika pada "hia", kita lihat... Huruf ya yang tadinya ya malu berubah menjadi tak malu Yang di depan berubah ya Kemudian jika anta Karena anta sama dengan hia Awalnya memakai tak Maka dia tidak berubah Yaitu tetap tak malu Sedangkan anti jika anti Depannya menggunakan tak Dan belakangnya menggunakan ya dan non Maka berubah menjadi tak malina Dan jika pada huruf ana Atau domir ana maka huruf yang di depan berubah menjadi hamzah Yang aslinya tadi kita lihat di depan yamalu ya malu menjadi ak malu Kemudian jika pada nahnu kami atau kita Kata ak malu yang di depan berubah menjadi nah malu Nah sampai sini bisa dipahami ya Bisa dilihat perubahan kata di mana-mananya Perubahan hurufnya yang depan ataupun ada tambahan di belakangnya Kemudian kita lihat lagi pada contoh yang kedua yaitu kata yal'abu yang artinya bermain Kata yal'abu karena domirnya huwa maka di depannya menggunakan ya berarti menjadi yal'abu Jika domirnya berupa hiya maka depannya berupa tak menjadi berubah menjadi tal'abu Jika anta karena anta sama dengan hiya maka dia tidak mengalami perubahan tetap seperti tal'abu Kemudian jika anti huruf ta yang di depan tetap Dan di belakang ditambahin huruf ya dan nun Menjadi tal'abina Sedangkan jika ana Kita lihat pada yang di depan yaitu yal'abu Kata ya di depan huruf ya berubah menjadi hamzah Al'abu Sedangkan kata nun, nahnu Maka di depannya berubah menjadi nun yaitu nal'abu Nah di, di sini bisa dilihat ya Jika yal'abu, kamu laki dia laki-laki sedang bermain tal abu Dia perempuan sedang bermain Begitu seterusnya Ya, Bisa dilihat perbedaan Huruf yang di depan atau tambahan yang di belakangnya alamin Selesai sudah materi kita pada pagi hari ini Jangan lupa Don't forget to pray on time